Halo, nama saya Kidung Selamat datang di Dead Hair Guy Where we will talk a lot about hair stuff 2019 sudah setengah jalan Apa kabar resolusi tahun baru? Masih dijalanin? Masih inget? Apa udah berubah? Atau udah lupa? Atau bahkan udah tercapai? Kalau sudah tercapai, get for you Kita akan bahas tentang produk-produk favorit gua selama setengah tahun 2019 ini Sadari bahwa ini bukan satu-satunya produk terbaik tapi ini adalah produk-produk yang paling sering gue pakai selama 6 bulan terakhir Seperti biasa, gue akan membaginya menjadi dua buah kategori besar Yang pertama adalah pre-stylers Dan yang kedua adalah post stylers Without further ado, let's get into it So let's talk about pre-stylers Kalau ada yang mau tanya apa itu pre-stylers Gue sudah pernah bikin satu video khusus tentang itu Ada di atas, silahkan ditonton terlebih dahulu Pada dasarnya, pre-stylers adalah produk yang kita pakai Sebelum mengeringkan rambut dengan hair dryer Oke, yang pertama adalah si soul spray dari Mook Produk ini akan ngasih tekstur yang... Berlebihan, bahkan untuk gua, dengan matte finish dan volume yang juga bagus. Produk seperti ini jadi pas banget buat rambut gua yang sebenarnya halus dan lemas. Jadi, dengan menggunakan produk ini, rambut gua tuh bisa terangkat dan berada di posisi yang gue inginkan, dengan volume dan tekstur yang juga gue inginkan. Juga sangat mudah diatur, um, hanya saja kalau kalian punya rambut yang pada dasarnya sudah kering, menggunakan produk ini akan membuat rambut kalian jadi sangat kering sih. So you might want to think about that sebelum kalian pakai produk ini. Jadi mungkin kalian bisa pakai conditioner dulu sebelum pakai produk ini dan atau ketika nanti pakai styling produknya jangan pakai yang super matte juga tapi pakai yang uh, normal shine gitulah kayak wax. But anyway, ini bisa kasih volume, bisa kasih hold yang sebenarnya dia nggak akan nahan si holdnya, tapi volume oke dan teksturnya oke Jadi setelah itu bisa pakai produk sedikit lah yang holdnya lumayan Berikutnya adalah Raff Forming Cream sebenarnya ketika gue cari tentang produk ini, this is a styling product uh, It gives natural shine sama flexible hold Gue rasa produk ini akan sangat pas kalau teman-teman punya rambut yang uh, sangat gondrong gitu Jadi akan ngasih uh, shine yang sehat dan hold yang cukup Tapi kalau rambut teman-teman cukup pendek lebih pendek dari gua, atau bahkan segua, hotnya nggak akan nahan. Buat gue ini lebih kayak living conditioner gitu. Taya gue pakai produk ini rambutku rasanya jadi sangat halus terus jadi Um, bisa ngasih volume, ada teksturnya sedikit dan terlihat sangat sehat. walaupun hold dan volume-nya nggak akan nahan, seperti yang gue udah gue bilang tadi. kalian butuh pakai produk lain. dan, dan produk ini nggak bisa sih jadi post stylers untuk rambut sepanjang gue. jadi kalian mesti pakai produk lain yang hold-nya lebih oke. Okay. Uh, gue pernah showcase produk ini di salah satu video gue, yaitu video gue yang di atas. silahkan ditonton dulu. gue pakai ini sebagai pre stylers, but anyway, volumenya bagus. Uh, Shine nya sangat sehat, terlihat sangat sehat, terus shape yang dibentuk juga oke, okay, tapi very low hold So you might need a style product Produk berikutnya sangat luar biasa unik, karena bisa dipakai sebagai pre-styler dan juga post-styler Original by Blumen Ini produk yang sangat ketop di Youtube, jadi gue yakin kalian pernah nonton review tentang produk ini Tapi untuk rambut gue, produk ini bisa ngasih hold yang cukup ketika pre-styling Dan gue tinggal pakai sedikit banget produk untuk post-styling Um, natural shine di bawah rough yang sebelum ini Very good shape, very good hold Teksturnya cukup juga untuk Ngehidupin rambut gue Downsidenya seperti yang kalian tahu Agak sticky, jadi gue sangat cocok pakai produk ini Sebagai pre-styler aja Kalau gue pakai post-styler sangat ngejambak Dan rambut gue jadi banyaknya rontok Ketika gue pakai ini pun Gue akan memastikan rambut gue sangat lembab Supaya nggak gitu ngejambak Untuk rambut gue yang super lemas dan gampang rontok But anyway, good shape Good hold, good texture, nice shine, a very good pre-styler. Berikutnya, local product No Bad Hair Number One Hair Styling Clay bus sudah pernah bikin full review tentang produk ini, ada di atas, silahkan ditonton dulu A very unique product, um, good texture, very good matte finish Kalau kita pakai baik sebagai pre styler maupun post-stylers Hold dan volume-nya cukup baik untuk pre-stylers aja Hanya saja kalau rambut lo sepanjang rambut gue, kita akan tetap butuh pakai produk lain sebagai post-stylers Kabar baiknya, produk ini pun sangat baik untuk dijadikan post-stylers hanya saja sangat mirip dengan original by Blooman buat gue produk ini agak ngejambak eh, jadi kok kalian tertarik untuk coba it's a very unique product beda dari clay-clay lainnya yang pernah kalian encounter sebelumnya also smells really good kategori berikutnya ya post-stylers kalau tadi pre-stylers adalah produk yang dipakai bersamaan dengan menggunakan hair dryer post-stylers adalah produk yang dipakai setelah itu gunanya adalah benar-benar untuk Menyelesaikan hairstyle yang teman-teman mau achieve Pertama, lagi-lagi adalah No Bad Hair Penjelasannya sama It gives another dose of hold Dan volume dan tekstur untuk rambut kita Hanya saja seperti yang tadi gue bilang Kalau dipakai rambut yang kering, akan cukup ngejambak Next, pomade Seperti yang kalian sudah tahu, gue jarang banget pakai pomade Karena secara preferensi gue nggak gitu suka But, uh, kalau gue harus memilih Pomade yang paling sering gue pakai Dari awal tahun ini sampai sekarang adalah She Revival Crystallate Gue memakai produk ini di video tutorial gue yang low pop yang ada di atas, silahkan ditonton dulu Very good hold, um, good volume as well, sticky, jadi cocok untuk rambut gue yang sebenarnya lemas dan banyak flyways-nya Terus juga sangat mudah dicuci, dan Shea Revival sebagai brand adalah brand yang sangat menarik Karena mereka sebagai brand sangat memperhatikan lingkungan dan produk ini juga vegan So, a very good brand, a very solid brand, mereka punya banyak banget produk, um, tapi sepanjang tahun 2019 ini ini produk favorit gue dari Sherry Fargo selanjutnya, another local product Smithman Supply, Clayton Gue juga sudah pernah bikin satu video review tentang produk ini ada di atas In general, good volume, good hold, good texture Terkait dengan pemakaian produknya, hal yang perlu dicatat menurut gue adalah Produk ini tidak cocok sebagai postylers Because it's very heavy Jadi kalo kalian pakai itu ketika rambut kalian basah dan kalian blow dry uh, volume gak akan nahan, rambut akan terlalu berat dan akan turun Tapi sebagai post stylers, very good hold, very good texture, easy to wash Produk terakhir yang sering banget gue pakai selama setengah tahun ini Analog Paste Produk dari Malaysia, kolaborasi antara Apothecary Malaysia, The Oven Kadri, sama Mentega Hair Product Gue belum pernah bikin review tentang produk ini Let me know in the comment section if you want that Mereka bilang ini heavy hold sama medium shine Shine-nya cukup mengkilap, tapi buat gue ini tidak terlalu mengkilap Terus uh, hold-nya sangat bagus Dengan kilau yang diberikan produk ini tetap bisa ngasih tekstur yang sangat oke okay. Terus Also, the smell Very good, colony smell Dan terakhir Can we just admire the beauty of this product? Dari design Packaging Logo dan semuanya uh, hal yang perlu dicatat menurut gue adalah ini juga tidak bisa sebagai post styler menurut gue ini cukup berat kalau digabungkan dengan si salt spray yang tadi sudah gue bahas ini jadi pas banget sih menurut gue selain itu kita sepakat ya bahwa packagingnya indah banget tapi nanti kalau produknya sudah semakin habis akan cukup sulit untuk diambil tapi sebagai konsekuensi dari bentuk yang super indah ini I don't mind anyway that's it Tadi adalah produk-produk favorit gue sepanjang setengah tahun 2019 Kalau kalian produk favoritnya apa, let me know in the comment section Also, let me know apakah ada dari produk-produk tadi yang belum pernah gue review, yang kalian pengen gue review khusus Atau ada produk lainnya, also let me know in the comment section Or, seperti biasa, you can just simply DM me on my Instagram Tell me what you think about this video, apakah kalian suka atau enggak? atau ada konten lain yang kalian mau lihat Dan kalau kalian belum tahu Instagram gue apa, ada di Samping silahkan di follow Anyway thank you so much for watching For liking and for commenting And if you haven't subscribed Dan kalau kalian mau subscribe setelah video ini Thank you very much Tombol subscription ada di bawah Jangan lupa dinyalakan notification bellnya Supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik Yang harusnya ada di setiap hari kami Produk-produk yang tadi gue bahas Gue taruh juga di description box di bawah Begitu juga dengan beberapa video favorit gue Jadi silahkan ditonton juga Dan kalau kalian mau cari produk yang ada di bawah Sekali lagi, terima kasih banyak Untuk selalu nonton video ini Mari sama-sama kita besarkan daya hair guy uh, need your help Share this video As many as you can Sebarin di berbagai channel sosial media yang kalian punya Silahkan mention gue dan pakai hashtag hair guys, Supaya gue bisa tahu. nanti kita bisa dm dm Gue bisa repost juga Instagram story Ataupun Instagram post kalian Dan abis itu kita bisa ngobrol-ngobrol deh di DM Video suggestion lainnya ada dikit di dan kanan Silahkan ditonton, Kalau kalian mau subscribe Ada tombol di atas atau juga bisa ke bawah Silahkan dipilih, but That's it, other than that Till next time guys, bye